Apakah euro dolar Australia masih bullish? Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan euro dolar Australia terlihat berada dalam tekanan bullish dan jika diperhatikan, harga sedang tertahan di sekitar area kritis. Perhatikan.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro Dollar Australia terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.60822 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.58935 sekian analisa forex untuk tanggal 20 Agustus tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212